Ini nih yang kita cari paling kredit nih, Pak Didi Betul Karena orang Tien Maunya sekarang cari kredit DP yang murah Pak Didi Haa usah yang nah, mahal-mahal DP 5 juta aja Pak Didi Sudah bisa bawa pulang DP 5 juta? DP 5 juta Untuk tipe aja. apa tuh? Untuk tipe GL Tipe GL oh. Kalau untuk tipe yang hybrid ini Pak Didi Iya lagi banyak booming nih Hmm DP cukup 7, juta aja, 7, juta. 7 juta. Oh. 5, jutaan aja Pak Didi 7 juta? 7 juta Cicilannya cuma 5,6 jutaan aja Pak Didi 5,6 5,6 juta Itu tipe apa Bang? Untuk tipe yang GX GX Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi di Derosa Auto Channel Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Atas support teman-teman yang sudah menonton Dan menerangkan video-video Derosa Auto Nah teman-teman pada kesempatan ini Saya ingin mereview beberapa unit Di Suzuki Tusaka Motor di Bekasi ya Bersama langsung sama marketingnya Abang, ya, saya dengan Bobi. Abang Bobi, Assalamualaikum Dedi. Bang. Waalaikumsalam, Bang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana kabar sehat? Luar biasa sehat ini. Sehat, alhamdulillah, Amin. Nah, teman-teman, kebetulan kita di Pusaka Motor cabang Bekasi. Terima kasih. Eh, Bang Bobi, mohon disebutkan dealer Pusaka Motor tuh alamat secara detailnya. Boleh. Baik, beralamat kita Usaka Motor Utama. Beralamat okay. di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 309, Pekas Timur. Posisinya tidak jauh berdekatan dengan kantor Samsat kasi. Jadi kalau Bekasi. Ya, betul Pak Diri. Jadi kalau yeah. mencari, sangat mudah sekali. Oh, gitu. ya, ya, ya. Nah, Dan juga tersedia PS ya. Sela, service dan spare part semuanya kita lengkap betul kita melengkapi semuanya jadi tidak usah khawatir untuk menjadi kita semua juga ready betul gitu. jadi nggak mengurusi jual doang ya betul-betul dan teman-teman gak usah khawatir di sini dealernya komplit melayani penjualan beserta sparepart dan service jadi teman-teman yang beli mobil di sini betul digaransikan dan ada bengkelnya maupun spare partnya terjamin ya betul, betul. Uh, Spare partnya sangat resmi asli dari asli Susuki langsung paketan yang imitasi betul Jadi, semuanya tidak usah khawatir betul-betul nah sebelumnya lagi mau disebutkan nomor teleponnya Bang Bobby Oke okay. saya dengan Bobby kalau misalnya ingin menanyakan untuk soal Suzuki bisa hubungin ke 0812 1238 1653 Pak Didi. Nah, itu nomor tokonya Bang Bobi tersambung ke WhatsApp ya. Betul. Bisa langsung WhatsApp di nomor ribahin ini. Nih. Silakan. Teman-teman bisa langsung japri ke Bang Bobi. Insyaallah akan di fast respond dengan baik ya, Bang ya. 24 jam. 24 jam. Wow. masih Wah. Yang penting konsumen merasa terlayani dengan, dengan baik Betul. benar-benar Betul. Kita tetap Bang, selalu jaga. Ya. Betul. Nah, teman-teman, apa sih yang menarik di sekarang di Pusaka Motor ini? Nah, saya akan jelaskan. Ada mobil stok 2022 ya. 22 Pak Didi. Tinggal dikit kan, nggak terlalu banyak banget kan? Tidak terlalu banyak, Tidak terlalu tapi banyak. masih ada beberapa Pak Didi. Ada selanya. beberapa masih ingin mencari stok 2022 karena kan harga di 2023 pasti akan naik pasti padiri. naik pasti naik betul. masih dapat harga yang murah di di 2022 bisa langsung tadi di harganya harga jauh lebih murah dari kemarin desember betul, ya betul, bahkan sekali, diskonnya padiri. pun lebih besar dari sekarang kemarin besar, ya padiri. diskonnya betul. luar biasa mantap pokoknya ayo, pilihannya kan. tepat sekarang nih teman-teman dan ngambilnya di pusaka motor dengan mas bobi siap uh, oke masing, kita ke dalam yuk boleh panggil Bismillahirrahmanirrahim Bang Bobi izin ya. ketersediaan unit yang sekarang ready tuh apa aja Bang kita untuk sekarang yang ready r RTG kita masih ready Pak R3 masih ready nah, yang GL, hybrid untuk stok sekarang GL masih ready GL. Untuk tipe GX juga masih ready sporty juga masih Tapi ready. banyak-banyak ya? banyak. oh. makanya kita harus cepat cepat di. Stoknya sangat terbatas ya. sangat terbatas jadi masih ada yang mencari mobil dengan betul. harga murah masih lengkap dua-duanya betul mumpung sekarang betul. nih besok mm -hmm. udah kehabisan ya Bang kalau lama pasti nggak bisa. Pasti nggak bisa. Jadi harus cepat-cepat Pak Didi. Betul. Berarti ini yang ondrutnya berapa, Bang? Kira-kira, Bang? Ini ondrutnya GL. Kita di tipe GL itu di harga dua ratus di dua ratus puluhan, Pak Didi. Dua ratus puluhan, diskon. Dua ratus puluhan diskon. di gini, Pak Didi. Oh ya? Itu bisa mencapai di angka tiga puluh jutaan, Pak Didi untuk tiga ya? puluh jutaan. Tiga puluh juta. Bahkan bisa lebih dong? Bisa lebih. Ah. Kalau masalah diskon mah cincai, Pak Didi. Betul. Kita, mah. Nah, ketersediaannya GL dan GX yang BX, hybrid, ya. maupun yang sport, moni sport, sport masih juga ada. masih ada ya. Iya, walaupun tidak banyak. kalau yang GX berapa bang? Under Undernya bang? Kalau untuk GX kita mulai dari dua ratus tujuh puluh juta. Dua ratus tujuh puluh juta. Stone. Belum potong uh, diskon. Uh, diskon mah cincang aja pak. Ini yang manual tuh. Untuk yang manual. Manual. Karena uh, manual metrik tersedia ya, masih ada ya? Masih ada. Kalau metrik kita masih tersedia. Betul. Kalau metriknya di dua ratus delapan puluh satu jutaan. Dua ratus delapan puluh satu juta. juta. Ya. Belum potong, diskon. belum potong diskon. Nah, saya penasaran bang. ya Diskonnya berapa bang? Kira-kira bang. Diskonnya untuk para pemirsa semuanya di bulan Betul. Januari ini kita kasih di 32 juta aja pak Didi, 32 tipe juta. Tipe? Tipe GX sporty. Ya, untuk tipe GX yang hybrid. GX yang hybrid. Ya, Dan yang tipe sport tipe juga. lagi banyak dicari orang pak Benar. Seperti yang kita tahu di luar itu. Untuk tipe hybrid harganya sangat mahal. Betul. Tapi disusuti tidak segitu bagi Didi. Paling murah. Paling murah. Masih cukup untuk masyarakat Indonesia. Didi. Betul. Dan kualitasnya juga enggak mengecewakan. Wah luar biasa Dan tentunya Top. mendapatkan garansi mesin selama tiga tahun Selama tiga tahun. Kita semua kita kasih selama pembelian ini, betul. Kita kasih free oli lagi Pak Didi. Oh ya? Kita kasih oli selama 30 bulan atau 50.000 km Selama tiga tahun, selama tiga tahun, Pak Didi, tiga tahun, free oli, free oli, free oli, free, free oli, service, free service, free service, free service, juga. Selamat 30 bulan free service, free service, free service, free service, free Etol nanti kita kasih langsung dari mobil langsung Pak Didi, empat ribu Pak Didi, etol lagi, dapat, yeah. betul, dapat betul. mobil, dapat free semuanya, dapat etol lagi Pak Didi, ini dia okay, mantap banget, plus bensin ya, eh? pas bensin, bensin, bensin juga loh, saya pikir nggak dapul, ternyata dapul, full. full tank, full tank kita kasih wow. sampai tujuan full, tenang aja Pak Didi. Bener nah. bener bener bener bener luar biasa, promo promonya sangat menarik. Betul. Nah kira kira Bang untuk r 3 ini dp kredit berapa Bang? Ini nih yang kita cari paling kredit nih Pak Betul. Didi, karena orang cian maunya sekarang cari kredit DP yang murah Pak Didi, ah. nah, nggak usah mahal-mahal. DP lima juta aja Pak Didi sudah bisa bawa pulang R tiga. DP lima juta. DP lima juta. Untuk aja. tipe apa tuh? Itu tipe GL. Tipe GL. Oh. Kalau untuk tipe yang kredit ini Pak Didi ya. kan lagi banyak booming nih. Hmm. DP cukup tujuh juta aja Pak Didi. Tujuh juta. Tujuh juta. Oh. Cicilannya cuma lima koma enam juta aja Pak Didi. Lima koma enam. Lima koma enam juta. Itu yang tipe apa Bang? untuk tipe yang gx gx betul. gx dp7 juta dp7 juta ansurannya 5,6 juta ya. 5,6 juta selama betul. selama 6 tahun selama 6 tahun 5,6 ya tuh 5,6 ya. selama 6 tahun selama 6 tahun dp7 juta betul enggak perlu tambah-tambah lagi Bang gak perlu Bang Bobby ya ini kan tipe gx iya dp7 juta Oh iya ya, ya. oh, kita masih dipromo lagi Pak jadi Bang izin Bang ya masih bisa nambah lagi nggak bang bisa yakin Nang. nanti saya kurang lagi dua juta pak deddy dua juta lagi dikurangin kalau cuma lima juta aja pak deddy pokoknya cuma lima juta betul pak deddy ini yakin ya sangat yakin nggak ada pembayaran apa apa tidak ada pembayaran apa, -apa lagi ini pengertiannya total dp ya bang ya total dp teman-teman kita nggak bercanda kita nggak buat sensasi atau buat konten biasa biasa rame biasa ini enggak ada tapi ini benar-benar real promosi Real, sangat real, iya. Kita benar-benar uh, mengedukasikan kepada teman-teman ini. Total DP, betul. Total DP yang teman-teman bayar untuk kredit mobil R3 sebesar 5 juta. 5 juta aja, Pak. Di total DP ya, di total DP-nya untuk angsurannya sama. Angsurannya sama, Pak Dedy. Lima Di lima jutaan aja, Pak Dedy. Kita hitung, kasih lebih murah lagi lima jutaan aja. Lima jutaan, lima jutaan. Lima jutaan, 5 juta gede apa tengah? Apa lima juta kecil. kecil? Kita kasih oh. di lima Pak Dedy. Lima koma selama selama enam tahun selama enam tahun Bang izin lebih hmm. spesifik lagi GX nya yang metik ya manual kalau tadi untuk yang manual Manual. teman-teman ah. jangan salah ini yang manual yang metiknya berapa Bang kalau yang metiknya di enam jutaan aja tadi enam juta-juta dari juta dari kurang lagi jadi enam juta enam juta 6 juta. 6 juta. cicilannya sekarang kita kasih murah lagi pada di 5,4 juta 5,4 yang tipe geek metik betul selama enam tahun Bang coba kalkulator Bang ya 5,4 dibagi 30 hari Bang Tujuh lima juta empat aja Pak Jedy teman temen Cuman nyicil seratus delapan puluh per hari. Hari. Terjangkau nggak teman-teman kira-kira? Sangat terjangkau. Sangat Pak Didi. terjangkau dong. Dapat mobil sangat. baru Betul. atas nama teman temen DP-nya cuma enam juta. Tuh. Yang diplomatik, diplomatik yang manualnya lima juta, lima juta berarti yang GL-nya lebih murah lagi dong, lebih murah lagi Wah, wow. pokoknya teman-teman yang seret sama penawaran ini langsung japri mas ke siap siap ya. dua puluh jam. Oke, okay, promonya lagi yang lain, promo lainnya. Nah, ini nih, espresso ini Suzuki Espresso ya. Ini unitnya sebenarnya langka, Langka. Heeh, uh -uh. tapi kalau misalnya ada yang mau pesan kita bisa siapkan. Oh. Heeh, uh -uh. dan untuk yang ready sekarang cuma satu unit itu tipe manual. Tipe manual. Tipe manual itu ready ya. stok. Ready stok. OTR-nya OTR-nya Bang. otr lima di 155 jutaan aja. puluh 155 juta. tapi belum diskon dong. Belum potong diskon. Belum potong Penang diskon. Saja. Ya. Di mobil lagi laris manis Pak Deddy bener Mobil kecil, irit, betul. Super irit. Dan dengar-dengar infonya inden ya. Indian. untuk mendapatkan mobil ini, apalagi automatic, betul bisa sampai tiga bulan, empat bulanan ya. Betul, estimasi paling lama sih di bulan Maret, Pak Didi. Di bulan Maret, informasi paling lama iya. Tuh, teman-teman, saking luar biasa lakunya larisnya ini mobil untuk mendapatkan mobil ini sampai rela menunggu antri. Uh, uh, 3 sampai dua bulan, tiga bulanan? Betul, Pak Didi, luar biasa karena mobilnya daripada istilahnya kita kepanasan, keujian Pak Didi. Benar, dengan cicilan murah aja, Pak Didi. Ini cicilannya paling cuman nggak sampai uh, 120 ribu Pak Didi nggak sampai 120 ribu per hari betul. berarti sebulannya sekitar sekitar 2,8 sampai 3 jutaan aja 2,8 betul Pak Didi sampai 3 jutaan kurang betul. lebih ya. Wow betulannya segitu Al DP nya Pak Bang DP nya nggak sama sama cukup DP 10 juta aja Pak Didi Bisa yakin bakulang. 10 juta nih 10 jutaan, Pak Didi 10 juta betul Pak Didi nggak pakai bayar apa lagi? Gak pake bayar apa lagi nggak pakai bayar apa apa lagi Pengertiannya total DP lagi ya total DP 10 juta total DP teman-teman nggak -teman perlu bayar administrasi asuransi tag tag segala macem semuanya kita cover betul betul Angsurannya 28 kan? 2,8 sampai 3 jutaan aja Berapa tahun ya? Untuk 5 tahun pada 5 di. tahun, 5 tahun. Uh, teman-teman. Mantap. Bohong aja kalau ini nggak dibilang murah. nggak dibilang rekomendasi, bohong aja. Ini DP 10 juta. Mau nambah lagi, langsung aja. Udah, Pri. Ya, respon gampang Pak bisa. Didi gampang, bisa dikomunikasikan. Betul, tentunya gratis bensin juga dong. Betul, gratis, gratis etol juga dong? Gratis, etol Nah, Teman-teman, dan gratis, gratis jasa servis aja lebih. Pagi di gratis servis juga selama tiga tahun. Iya, selama tiga tahun gratis juga oli selama tiga tahun. Kalau oli belum, Pak Didi, oli belum. Karena ini kan kebetulan build up, build up. CDU. Oh iya, oke. Okay. Yang pasti, mobil 1000 cc espresso ini non LCGC, non LCGC, no, oh. uh, seribu cc, tiga silinder tiga silinder, Betul, tapi non-LCGC ya? Non-LCGC, tadi. Benar. Betul. Makanya laku, laris manis, sampai inden. Luar biasa. Oke, okay, so good. Siap. Nah, Bang. Kita tertarik sama mobil itu, tuh Bang? Wah, ini mah legend banget. Legend tadi. banget, ini ya? Oke. Okay. nyari. Nah, ini mobil apa, Bang? Ini yang dicari All New Jimny. All New Jimny. Langsung dari Jepang. Langsung dari Jepang? Langsung dari Jepang, Pak. Build up Pertama. Jepang, nih? Masih build up. Bukan build up India, bukan? Bukan. Wah wow. Jepang. Asli build up Jepang New Jimny ya. ya betul. Ini tipe apa bang? Dia ada berapa tipe sih bang? Ini kebetulan kita cuma ada dua tipe manual dua tipe. dan otomatis Manual dan matic. Iya ah. betul bang. Nah izin bang untuk mobil ini, hmm. ini disediakan bensin, apa diesel, apa hybrid bang? Kita semuanya masih menggunakan bensin. Bensin. Masih menggunakan bensin. Itu kita untuk uh, Jimny belum menggunakan harga hidup nah, tapi ya. sudah empat silinder ya udah sudah empat silinder turbo enggak apa gimana gitu udah kita tidak turbo cuman ini eh uh, dua gardan pak dua gardan. pak WD empat kali empat kali empat berarti four wide drive ya betul Wow yeah. DP bisa diatur sendiri. Cicilnya bisa diatur Cicilin sendiri. Cicilnya bisa diatur sendiri. Luar biasa konsepnya di pusaka motor. Sangat bagus, sangat besar promo-promonya. Sehingga bikin teman-teman tertarik nih. Nah, Bang. Ya. Selain 4x4, apalagi Bang yang ditonjolkan sama New Jimny ini, Bang? Ini udah pasti melegend, legend Pak, ya? Dari tahun 70-an ini Jimny sangat dicari sama orang. Betul. Semua melegend. legend Jadi, uh, orang dari dulu tidak tahu Jimny itu seperti apa, mereka tidak tahu. Betul. Sampai artis pun dulu sampai rela rela ngantri mm -mm. untuk beli Jimny. Tuh oh, yeah. ya. -uh. Kita perang net arti sampai berebutan Jimny Pak. Oh. YouTube. <laughs> nah, Bang, ini yang ready di tipe manual metik. untuk sekarang kita di manual metiknya ready Pak. Ready. Ya. Ready stop? Ready stop Ready uh, stock. Teman-teman ready tidak stop. banyak tapi ready stop Pak. Ready stop ya. Ya. Oh. Bagi komunitas yang suka dengan Jimny masih yang susah nyari Jimny kita ready Nah, teman-teman cuma di sini ketersediaan Jimny untuk yang metik maupun yang manual ya. Betul Pak. Belum tentu di cabang-cabang lain tersedia, ya. Ya, Cuma di sini ready stop. Teman-teman beli sekarang bisa dapat sekarang dong, bisa langsung pak. Langsung kalau bisa Langsung, langsung dapat sekarang, langsung dapat tuh. Teman-teman, langsung, uh. langsung dapat. Mau ke mana lagi? Langsung aja ke Mas Bobi, di pusaka Motor. Siap, uh -huh. Boleh, Nah, selain empat kali empat, apalagi Bang kira-kira, Bang itu padahal lipat kita semuanya karena mesin dari Jepang Pak ya uh. jadi uh, kita semua jamin dari keselamatannya uh, airbagnya airbag juga ada semua lengkap semua ABS ya. apa remnya lengkap semuanya, oh. kita boleh lihat ke dalam sekalian Pak Didi oh iya, yuk eh, boleh penasaran kan teman-teman pengen lihat dalamnya nah wah, sangat lega sekali bener. iya loh, hebat loh Nah ini teman-teman dalamnya. Kalau di dashboard apa, mas semua masih hampir menggunakan versi lama ya? Versi lama. Ya? Modelnya masih klasik. masih menggunakan klasik. Betul. Nah, cuman kita lebih uh, sudah, sudah lebih uh, modern. Betul. Ah. betul betul betul. Nah teman-teman menarik banget ya mobilnya ya untuk interiornya. Tapi memang dua baris ya dari dulu ya? Ya dua baris. Nah. Luar biasa, dari lekukan-lekukannya, garis-garisnya ini menarik banget. Ini produk yang paling sempurna menurut saya betul. untuk Suzuki Jimny Betul, Pak, betul. Sudah banyak merevisi apa? Eh, uh, merubah dari dulu sampai sekarang. Hmm. Cari orang, kalau paket terendah ada gak, Bang? Kira-kira yang untuk teman-teman mau kredit, kalau paket rendah. Pasti ada, Pak. Pasti ada. Ah, ah, kita akan hitung hitungan langsung. Langsung ke sini aja deh. Betul, langsung main kesini. pokoknya hitung diberikan, kita langsung. Mau Budi Berapa? Cepat, Siap, diberikan. Best price ya, harga best terbaik, betul. DP terbaik, terendah, best terbaik dengan rate bunga yang paling murah. Betul, jadi dan prosesnya juga yang dimudahkan Betul, betul sekali. Betul. Betul. Betul. betul, ya, teman-teman. Pokoknya unitnya udah tinggal dikit, tinggal satu atau dua unitan betul. Sebelum kehabisan, buru-buru telepon Bang Bobby Nah, ini Askros. Espros ini terkenal build up ya, dia cuma terkenal satu tipe ya, satu tipe aja. Metik doang ya, iya. manualnya udah nggak ada lagi ya, udah ada lagi manual. Teman-teman, oh, dan kelasnya sangat elegan sekali, Pak Didi. Benar, sangat tinggi. Ini persaingannya sebenarnya normal, tapi cukup hmm. disusuki aja, harganya yang murah, Pak Didi. Benar, ini harganya di tiga ratus empat puluh juta empat ratus. Tiga juta empat ratus. juta empat termurah di kelasnya untuk tipe suv U betul, Pak Didi. Kita kasih diskon, Gede, Pak Didi. Oh ya, yeah. pembeliannya pada saat ini juga kita kasih diskon lima puluh enam juta. Lima puluh enam juta, lima puluh enam juta, Pak Didi. Dapat bensin gratis, full yes, tank gratis, full tank, dan juga free jasa servis. Free jasa servis, tiba-tiba tiba tiba tiba. juga dapat dong, ya, yeah? atau dapat dong, atau dapat juga, atau dapat, nah. teman-teman, gratis oli juga dong. Tapi belum, Mbak ah Didi. Belum. service belum servis saja. Oh iya, ya. karena ini bilap ya, bilap, Mbak Didi. Betul, Tuh. tapi Atau masih bilapin dia. Kalau mau nambah lagi, bisa dong. Bisa, bisa. tinggal langsung main ke pusaka motor Betul. utama di Bekasi Timur, ketemu langsung sama Bang Bobby Tapi Betul. sebelumnya, janjian dulu ya. Betul, kita kontak uh, dulu. Tekan dulu, teman-teman. Mau diskon tambahan, mau tambahan apa potongan lagi? Betul. Pasti dikasih sama Bang Bobi ya? Pasti. Pasti. Pasti Bobby. Itu janjinya Bang Bobi. Nah, kalau teman-teman yang mau kredit, Bang. Betul. Kira-kira DP bisa minim lagi nggak, Bang? DP ceper. Bisa, tenang. Kita oh, iya? kasih pembeliannya DP di 3 juta aja. Bang. DP 3 juta? DP 3 juta aja. Lu bener nih. Benar tadi, Di. Ini bukan DP, tapi total DP. Total DP. Pengertiannya total DP, total DP itu teman-teman nggak perlu bayar lagi ya. Betul. Nah, berapa Bang ansurannya, Bang? Angsurannya estimasi sekitar enam jutaan tadi. Enam juta selama enam tahun. Kecil, gede, tengah. Kecil. Kecil. Enam juta kecil. 6 juta kecil. Detailnya bang. Ya. Detailnya enam juta berapa bang? DP juta. enam jutaan aja. Enam koma empat. juta aja tadi. Cukup bayar total DP 3 juta. Tol. Angsuran enam selama enam tahun. Selama enam tahun. Selama enam tahun. Berarti dua ratus sepuluh atau tiga ya? ya. Dua Ya teman-teman ansurannya cuma dua ribuan per hari. Betul Pak Dedi. Udah dapat mobil mewah. Udah dapat mobil mewah. DP-nya DP cuma tiga juta. Tiga juta aja. Iya loh. Nah sebelum kehabisan sudah saatnya sekarang teman-teman telepon langsung Bang Bobby. Eh. E -e -e. Langsung tinggal kontak saya aja Betul. Pak. Betul. Tetap di Bobby di 0812 1238 1653. Betul. Nah, nah Bang. Kalau kita mau trade-in, harganya kan dikasih harga bagus dan harga pantas. Ya, benar. Ada tambahan lagi nggak diskon dari? Ada tambahan diskon lagi. Khusus? 4 juta apa ini. Khusus trade-in ya? Khusus trade-in, tambahan 4 juta lagi. 4 juta lagi? Semua oh, oh, enak. Bawa oh, aja kemari. Kita tekan dengan Suzuki, kita tambah-tambah lagi 4 juta. 4 juta lagi? 4 juta lagi. Dari disuai yang tadi doraikan? Betul. Berarti udah hampir lebih 60-an ya. Hampir 60 juta Di apa diri? Di harga mobil nggak seberapa cuma tiga ratus empat puluh juta empat diskonnya udah sabrak kabrek, waduh sampai misalkan modal dp cuma tiga juta, betul, bener-bener ya. pokoknya bener-bener pembeli diuntungan ya di Suzuki Sangat ya, nggak bakal rugi deh teman-teman untuk beli di Suzuki selain harganya murah banget di kelasnya kompetitor-kompetitor lain dan juga kualitasnya pun saya rasa enggak enggak enggak ini kok nggak jelek banget, Betul. masih bagus banget, masih bagus pak. Iya, nggak, pokoknya teman-teman nggak bakalan rugi deh untuk ngambil Suzuki. Betul. Perawatan gampang, terpot Starfight murah, servisnya juga gampang. gampang, nggak perlu nggak perlu mengeluarkan biaya mahal ya Betul. untuk perawatan mobil Suzuki. tuh service-nya gampang dah pokoknya. Betul. Betul. Betul. Nah. nah, Bang Bobby. Iya. Kita Kembali ke pick-up yang mau berniaga, ya. Betul, yang mau eh, kelas komersil, ya. Betul, yang mau usaha atau mau wira swasta. Mm -hmm. Ini ada mobil Suzuki Carry Tayo. ya Carry Tayo. Carry Tayo karena bentuknya kayak tayo manis, ya. <laughs> yeah, betul, jadi ada perubahan Suzuki yang bener-bener bikin temen-temen tinggi -temen... tren, ya. Betul. Nah ini bang, Simpere dia mesinnya yang... mesin R3 ya bang ya? Mesin mesin R3 pak, kita seribu lima ratus. Udah bukan mesin Carry lagi? Bukan mesin Carry lagi. Teman-teman dipastikan ini mesinnya mesin R3 yang seribu lima ratus cc. Lima ratus cc. Iya terus ada yang AC sama yang belum AC? Iya kan? betul. Kalau yang belum AC rate-nya berapa bang? Kalau yang belum AC on di satu enam satu enam ratus. Satu enam satu enam ratus. Betul. Belum potong diskon. Belum potong diskon. Kalau yang sudah AC? Kalau yang sudah AC sekitar sepuluh juta sembilan jutaan di 170 jutaan pagi 170 jutaan berapa iya, 170 200 170 200 200 betul Nah itu teman temen mobil pickup 160 jutaan 160 jutaan aja ya. sudah dapat ya? sudah dapat yang AC nya 170-an diskon cashbacknya berapa nah diskon saat ini kita kasih Pak Didi yang AC itu di tiga puluh empat juta apa di tiga puluh empat juta tiga puluh empat juta wow. non AC non -AC. AC kita kasih diskon di tiga puluh lima juta tiga puluh lima juta Betul. tapi belum termasuk bensin belum termasuk bensin full tank full tank teman teman dapatin mobil pas dikirim mobilnya full tank bensin full tank bensin, bensin. sampai tempat dan etol juga dong etol dapat etol dapat tuh teman teman iya, teman teman mau nambah diskon lagi telepon Jadi, aja langsung aja, pasti dikasih ya pasti tenang oh, aja teman-teman gak usah khawatir pasti dikasih kan masih cincai kan ditambah lagi mungkin ada aksesoris tambahan ya aksesoris tambahan free oli, juga, free oli juga free oli juga free oli sama 30 bulan atau 50.000 puluh ribu teman-teman dikasih gratis oli gratis oli selama tiga tahun selama tiga tahun cuman di pusaka motor lo siap ya, betul Padidhi. iya lo di pusaka motor doang ya ini tempat lain belum tentu belum tentu, belum tentu. cuman di sini doang ya iya Padidhi. dapat gratis oli selama tiga tahun Gratis servis juga sama tiga tahun. oh Gratis part juga. juga kasih, pak Wah, nggak lagi. Banyak banget pak Didi. Merinding lo teman-teman lo. Saya bensin aja pak di ini selama tiga hmm. bulan sih bensin aja. Kalau kita kredit berapa bang? DP-nya bang? Kalau untuk yang non AC itu hmm? DP-nya mulai dari tiga jutaan aja pak di. Tiga juta. Tiga juta. Non AC tiga juta. Non AC tiga juta. juta. Beneran nih bang? Iya bener pak di. Total DP ya bang? Total DP. Jadi teman-teman enggak perlu bayar lagi ya? Betul. Terus bang. 3 juta. Nih tiga juta doang. Udah hmm. total DP tuh? Langsung pengertiannya teman-teman bayar total DP nggak perlu keluar biaya tambahan lagi Nggak perlu keluar biaya apa-apa lagi betul 3 juta angsurannya berapa Bang kalau ini non-ac cukup di 3,5 jutaan aja Pak Didi pada Pak Didi dari pada di luar biasa kan yang belum AC 3,5 selama selama lima tahun selama lima tahun selama lima tahun 60 bulan ya 60 bulan tuh teman-teman dp3 nya 3 juta doang betul tapi teman-teman diingatkan ini yang nik 2022 2022 dua karena yang nik 2003 harganya pasti naik pasti naik promonya pun beda beda lagi Pak. ini tersedia cukup banyak enggak terlalu Badasa. banyak bang kalau menurut saya besoknya udah habis loh bang iya ya, bener. iya benar cepet kayak iya cepet loh <laughs> kemarin udah ada laku beberapa unit kan udah udah ada kurang lebih dua puluh sampai dua puluh unitan tuh oh, teman-teman sebelum kehabisan nik 2022 karena memang cuma segini doang nih, nggak banyak. kali ada 20 30-an puluhan ya. Iya, betul pak. Iya loh. Cuman di pusaka motor tersedia yang nick dua Betul. Diskonnya digedein, ditambahin. Untuk betul. kreditnya cuma 3 juta bayar angsuran 3,5 Betul pak. Kalau yang AC berapa bang? Kalau yang AC DP cukup 5 juta aja pak di. Bisa kurang lagi nggak bang? Gampang. Bisa kita hitung hitungan nanti di. Kalau misalkan DP-nya tiga setengah bisa nggak bang? DP tiga setengah bisa kita atur pak. Dini. Bisa diatur bisa ya. Uh teman-teman bisa diatur. Bisa diatur. Nah dp lima juta, tapi kalau mau nambah lagi, teman-teman Anda -teman tebal aja langsung. Baik pas ya, betul pasti dikasih yang terbaik ya, pasti harga terbaik. Pak gak usah uh, Masa khawatir, gak usah khawatir. Teman-teman, teman-teman yeah. sudah dapetin carry tayo AC, hmm. dp nya nggak beda-beda jauh sama betul. yang standarnya. Heeh, uh, angsurannya paling beda berapa, Bang? Angsuran beda dua ratus ribu, Pak Dede. Dua 3,7 selama lima tahun. Iya, kalau dibagi 30 hari paling cuman 130.000 Betul. Betul, ya, betul, betul, betul. Sangat luar murah. biasa. Masih ya. sangat kejangkau Iya. Berarti sekitar berapa ya? Enggak sampai 110 ya, 120-an ya. Kalau yang untuk yang non AC di sekitar ribuan ribuan sih. 116.000 ribu per hari, ya. Per hari ya. ya non AC. Yang non AC. Kalau, kalau yang AC 125.000-an. 125 ribu. Betul. Per hari cicilannya. Terjangkau <laughs> banget. Luar biasa ya teman-teman benar-benar -teman, ya. rekomendasi banget buat teman-teman oh. yang mau usaha, wirausaha hmm. ataupun mau mau berniaga ya. Betul pastinya. Ketersediaannya hmm. ya. terbatas ya teman-teman ya. bisa langsung menghubungi Bang Bobi Iya. Bang sebelumnya ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup bang. Okay. Karena nik 2022 sangat terbatas bang. Betul. Silakan Betul. bang. Jadi semua harga yang tadi kita sebutkan, yang saya sebutkan itu bukan gimmick, itu real kalau mau yang lebih pasti lagi tinggal hubungi saya nomornya tadi hubungi langsung dengan Bobi di 0812 1238 1653 langsung nah. aja langsung ke saya Pak Deddy kita tekankan ya ini bener-bener real ya bener -bener real. kita nggak ngegombal-gombalin teman-teman dp3 -teman, juta pesononya bayar lagi enggak ya Pak ya, usah Pak Deddy semua, semua asli ya teman-teman ya, teman-teman nggak -teman, usah akut nggak percaya kita insya Allah amanah hmm. kita bener-bener sampaikan promosinya Cuman dengan catatan ini yang Nik 2022 karena terbatas Betul Gitu ya teman-teman Nggak usah khawatir Pasti diberikan sesuai apa yang tadi kita uraikan ya Betul Nah hmm. oke okay? yep. Nah saya dari Derosa Auto Mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan ya bang ya yeah, like Nah abang ini. Bobby dari Pusaka Motor Oke okay. Saya tutup Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Osaka motor Suzuki Betul.